This way! Bro, ketemu lagi di channelnya Simon ini kita kali ini akan ngebahas untuk game Monster Hunter World Iceborne, ma Bro. Kemarin gua habis ambil betot ini dari Steam. Kalian bisa cek aja di link deskripsi video ini untuk ngedownloadnya ya. Yang jelas sih kita akan punya keseruan baru untuk game-game dari jenis fighting ya, ma bro ya. Ini sebenarnya bisa multi platform juga, terus bisa main nanti bareng-bareng untuk kill monsternya ya, bro. Ini gue nggak tahu monster apa rajang ya. Ini rajang ini adalah jenis monster updatean yang terbarunya. Gue banyak banget ketinggalan. Yang jelas sih ya ini udah 2 tahun ke belakang ramenya ya. Tapi gue baru bisa beli sekarang, bro Tapi nggak apa-apa. Ini kita cek nanti monster-monsternya kayak apa. Sekampret apakah ini monster ya, bro ya. Eee, pastinya moga teman-teman yang lagi main jangan lupa juga untuk join di eee, discord gue. Itu ada linknya juga dan kita akan hajar monster-monster yang aneh bentuknya yang beraneka macam ragam yang jelas sih kalian jangan ini ya jangan sombong-sombong ya sama gue ya langsung discordnya aja digabungin untuk sharing informasi mengenai game ini mah bro ini update nya udah ada gue udah dikasih juga untuk uh, maksimum quality grafiknya ya tapi gak tau gue bisa pakai apa enggak pada saat di live streaming nanti yang jelas konten ini moga bermanfaat buat teman-teman yang baru mau install ini kita cekin juga untuk kualitas grafis apalagi buat para youtuber ya gua eh, kasih tes untuk kalian referensi nanti pada saat membeli game ini ya bro ya jangan sampai kalian pada saat setelah membeli akhirnya menyesal karena tidak berjalan mulus pada saat live streaming bro makanya ini gua cek, gua keluarin kontennya juga biar kita sama-sama belajar dan lancar nanti yang jelasin pada saat mainnya ya oke okay. Udah langsung kita tes aja bawaannya Biasanya kalau dari Ati Radeon itu dia udah cerdas Jadi programnya itu udah nggak usah kita setting-setting lagi Dia langsung default uh, sesuai dengan kapasitas dari grafikat yang kita punya kebenaran rekomendasinya pas banget di grafikat gue Nah kita mau bikin dulu untuk jelasnya pasti game seperti ini adalah membuat karakter ya Antara male ataupun female ma bro antara laki-laki ataupun perempuan tapi gue lebih tertarik adalah membuat perempuan bro ini kayaknya bagus nih eee, ganteng tapi gue lebih senang perempuan walaupun gelap ya ini kulitnya salah ini settingan defaultnya kok poeki Bro bronya <laughs> oh nggak bisa <laughs> settingannya harus diklik dulu kali ya bro nah udahlah lama ini settingnya settingnya glass ini pasti gue kasih namanya simuni. Nah, semoga belum ada yang pakai ya pasti orang stres yang pakai nama si muni itu ya oke ah siap iya naon deh ucing masa petnya kayak gini ah udah gua kasih nama si ini tuh uh, ucing garong lah ucing garong cocok ini matanya sebelah biru sebelah merah ya dia pasti begadang terus dia <laughs> Oke okay, sip mantap bro, start the game with this pakeen karakter bro huh? Kita mainin uh, Semoga fun dan nggak ngelek ya Karena ini standar default biasanya sih nggak masalah Nah tadi ini lanjutan yang dari awal, gue sengaja itu cuplikannya gue potong uh, di depan uh, Karena keren banget ya untuk uh, ceritanya juga menurut gue sih agak menarik ya ini eh, di apa namanya di eh, updatean updatean DLC yang barunya itu di Steam dia dikawin kawinkannya sama karakter karakter heroes yang lainnya seperti Witch eh, kemudian ada juga Sirius gua lihat kemarin <laughs> di videonya. Oke, okay, gue potong-potong aja ya biar nggak terlalu basa basi Yang jelas sih, keutamanya aja yaitu adalah settingan kualitas grafik Ini tiba-tiba gue nge eh berat, gue lupa mungkin ada settingan yang gue tinggalkan Ataupun emang dari awalnya gue salah untuk resolusi ya Biasanya resolusi standar itu di bawah 1900 ataupun 1300 Ya ini light layout. banget Nggak banget sih, maksudnya cuman gue nggak nyaman nih pada saat pegang pakai joystick Kalau keyboard sih lancar, tapi pas di joystick nih Oh my god, ya Tuhan, sempat-sempatnya dia ngeupdate juga. Udah gue lagi main, harusnya kan berhenti ya. Itu jangan dulu update ya. Apa-apaan ini? Ah, oh, uh, dia sekalian itunya tuh lagi ini. Aduh, ya udahlah bro. Kita lanjutin dulu aja. Mau gak parah banget lah ya? Gue males rekaman lagi, soalnya nah ini kita akan lanjutin untuk settingan langsung tes grafik dari uh, game uh, monster hunter world ini yang bone uh, sebenarnya standar pasti uh, untuk semua grafik card mau Nvidia mau pakai Ati Radeon biasanya pada saat setelah install kemudian kita play langsung itu settingan defaultnya itu biasanya disesuai kapasitas grafik cardnya ya tapi gua khawatir kalau yang bawaannya ada kan sekarang graphic card yang overclock itu tiba-tiba dia maksa dengan sistem maksimum dari gameplaynya malahan bukan dari uh, kapasitas kepa vga nya itu bahaya bisa jebol makanya lu harus cek terus aja untuk uh, prioritas resolusinya ya ya kecuali kayak gini kita nggak bisa rubah pada saat main game nih gua uh, prioritas graphic card nya itu uh, mau dirubah di tengah-tengah biasanya sih bisa dirubahnya secara signifikan itu ataupun berpengaruh setelah direstar game-nya. Nah kecuali kayak hmm. fishing shadow quality, volume render, kayak kayak gitu sih bisa gua otak atik ya direndahin. Yang jelas piram useage-nya yang lo punya ada berapa? Yang gue kan 4 giga. Ini cuman uh, gua usahain kepakainya 2,5 giga ya. Jadi ada sisa spare pada saat nanti tarung-tarung uh, dengan monster ataupun banyak uh, AI-nya uh, apa namanya? Uh, yang masuk ke dalam dunia game nya itu sendiri pada saat gua main biasanya itu bakal berat biasa di pasar hmm. itu yang banyak AI yang berkeliaran jalan gitu kan nah itu berpengaruh dari VRAM nya makanya jangan sampai dimentokin mentang-mentang lu ada sisa satu, uh, 4 giga lu Kamil. habisin semua ya jangan ya jadi amannya sih ya ini kayak Volley Xway, Subur Space, kayak -kaya ini tuh bisa dimainin sama lu yang jelas sih lebih dari 3 giga ya karena sisa 1 giganya untuk spare nah water reflection itu paling parah bro ini bro berat banget sama snow quality nih ini snow quality gue pernah lihat ada uh, IGN tuh yang bikin video awalnya pertama game ini launching itu efek saljunya begitu diinjak itu nggak hilang bro itu kemarin saya lihat di temen yang main PS4 bener-bener keren banget emang sih bagusnya game ini mainnya di konsol tapi kalau nggak ada Ya sudahlah kita pakai PC aja sesuai dengan kapasitas kemampuan kita Tapi ini kayaknya untuk piramid nya 2 GB Kayaknya bisa ini karena gue lihat ini masih masih bisa dikurang-kurangin semuanya Paling jadi agak agak pucat ya e, untuk karakter gamenya ataupun e, apa e, pemandangannya Jadi agak berubah sih biasanya jadi agak beda ya untuk permainannya kayak game baru Tapi e, gambarnya gambar jadul e, Biasanya jadi agak kurang e, bikin Minus mood ya <laughs> Oke okay. Kayaknya kita harus cabut aja dulu Oke okay, frame rate, frame rate ini uh, Ini gue kayaknya bener masih gara-gara download Ini berpengaruh sekali internetnya gue lagi ditarik Betul paksa ini gara-gara ngedownload hampir uh, apa? 47GB ya Ini gamenya ternyata Uh, untung gua sisain untuk space nya jadi kalian space nya sisain 100gb uh, ruang kosong di hardisk karena tadi 51gb untuk download awal game nya kemudian untuk update nya nambah lagi 40gb lebih nah lumayan lah bro lah walaupun kondisinya ini gua lagi ngedownload ya gua nggak mau rekaman ulang lagi males banget jadi ini sekali langsung jadi aja tapi nggak memalukan lah, enggak bikin malu lah ya untuk masalah grafiknya seperti ini cuman maaf aja kalau memang ini kualitas gambar videonya bukan dari gameplaynya nanti gameplaynya kalian bisa lihat langsung lah pada saat gua live streaming ya bro ya e, pada saat e, rekaman kayak gini kan begitu kualitasnya ads jadi dimasukin ke youtube biasanya kadang-kadang suka berubah lebih rendah lagi e, maksimalnya kan di youtube 1024 eh 720 ya 720 atau 124? ah masih agak nge-lag dikit ini gara-gara pak eh, ini kayaknya pengaruh dari downloadan yang barusan tuh deh banget kenapa pas gua lagi rekaman lagi gua gak ngecek kenapa tiba-tiba nge-lag ya ternyata itu lagi nge-download ini giga gb 15 menit aja sih sebenarnya kalau 75 eh, mbps kecepatannya ya itu paling 15 menit untuk, sini, apa? untuk okay, 30 menit bukan 15 menit menit. oke okay, gue cek lagi lah ini grafik card settingnya ya middle low nanti gue bandingin aja nanti di akhir video ini gue bandingin uh, mana yang terbaik untuk live streaming ya kalau kalian mau ma ma ma youtuber ataupun mau main. Uh, dan gue sendiri juga sebenarnya sambil nyoba-nyoba juga uh, nanti uh, yang terbaiknya apa biasanya sih untuk game grafis seperti ini udah beberapa kali gue nyoba di BDO ada di game-game yang lain setara lah termasuk GTA eh, 4, eh GTA 5 ya itu ada settingan minimumnya itu langsung ngunci jadi nanti pada saat di live streaming itu nggak buruk-buruk amat asal jangan di setting eh, di, jangan di otak atik eh, di manual gitu ya posisinya eh, dari standar eh, 3 settingan low, mid, and high. Nah, kan kadang-kadang ada custom ya. Nah, itu jangan di custom aja kalau buat live streaming. Biasanya sih, udah langsung standar bawaan normalnya yang dari uh, option gameplay. Jadi, kalau mau low ya low semua. Kalau mid nih gitu. Kalau high high malahan kalau di custom biasanya suka jadi jelek. Ada saat momen yang pecahnya ataupun nggak lancar ya pada saat random. Oke, okay, ini. Let's go. Kelihatannya keren, cuman sayang ya karena memang apa pola gameplaynya kayak PS4 miripinah fantasi lah gitu. Jadi udah nggak aneh sih sebenarnya game-game ini. Oke, kita lihat untuk masalah grafis tuh bener ngaruh banget. Jadi agak pucat pada saat lu low speknya. Itu jadi kayak game biasa yang ada di handphone ya bu. Tapi nggak apa-apa overall untuk yang kita per, eh, apa yang kita butuhkan kan adalah eh, pola gameplaynya ya nanti kan moda moga bisa mabar bisa bareng teman-teman semua eh, dan gue pakai aja yang eh, nanti yang medium ya dengan resize resolusi yang standar eh, nah ini gue liatin dulu aja yang low ini teman-teman kalau spek eh, pga nya di sekitar 2GB eh, lebih baik lu pakai yang low aja jangan paksa dia untuk bekerja keras ya bro ya pga lu Cuman gambarnya seperti ini Menurut gue sih udah lumayan Yang penting gameplaynya ya. Dan lu bisa mabar sama gue Gue tunggu ya nanti kita live streaming Setiap malam Kalau memang banyak temen Gue pasti lanjutin terus Thank you so much sudah nonton See you again Dadah bye bye Ma bro, Jangan lupa untuk like and subscribe